Nah, oh, yang, yang tak bocor, oh iya, tahu no. tarik bocornya. Karenaun di usahlah menaan kataku. ya, mana Wow. yang berarti lintap batas aw sampai wow Alo to, au. Ada pula babu, nenek, supanya dan nanas. 아우 아해 ah, hey. S survei ini bukan survei proyek sawit. Oh buat ada 40an ya Oh, berarti batas kekinian. Pak ya sagu mana? Epi, sagu, au ngon, diam karena deh aku bertahan teh ada tunggu dia ndak ada nungi ah iya ada atua ah, dia ndak aku Au, apa? Bada. Terkemi... Ada, netet kami. Ada cerrek di non hak kami juga, Pak <Gülüyor>